Penghijauan dan tamanisasi area madrasah bersama siswa OSIS dan Gaspol Humas Metesen 5 Serang, Rabu, tanggal 8 September 2021 Menjadi hari yang sangat menyenangkan karena hari tersebut seluruh anggota OSIS dan Gaspol Madrasah mengikuti kegiatan menanam tanaman hias di berbagai spot madrasah Kegiatan tersebut dipimpin oleh beberapa dewan guru yang juga senang dengan kegiatan bertanam Berbagai macam tanaman hias dengan warna yang bermacam-macam ditanam di samping pedestrian madrasah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka persiapan madrasah dalam ajang adiwiyata tingkat provinsi. Siswa yang mengikuti kegiatan pagi ini merasa senang sekali dengan aktivitas bertanam tersebut. Kami ingin madrasah kami terlihat asri dengan berbagai macam tanaman hias, agar kami merasa nyaman berada di luar kelas dengan memandangi berbagai macam tanaman indah yang nanti akan tumbuh subur ungkap salah satu peserta kegiatan. Program Tamanisasi Madrasah merupakan fokus madrasah dalam memperindah area ruang kelas, agar anak bisa refreshing selepas belajar di dalam kelas. Dan juga seluruh siswa dan siswi metesen 5 serang dihimbau untuk senantiasa bersama menjaga tanaman hias yang nanti akan tumbuh, menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan, dan senantiasa mengambil nilai positif dan tanaman yang nanti akan tumbuh subur dan indah. Kegiatan ini akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan sampai madrasah penuh dengan tumbuhan, dan tanaman hias yang sangat indah. Kegiatan positif ini juga akan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh siwa sama dengan seluruh wali kelas, agar seluruh warga madrasah merasa memiliki dan selalu menjaga tanaman yang tumbuh. Ungkap Pendamping Kegiatan, Aps. pulih bangunan guys <laughs>